Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa Muhammadin wa alihi wasohbihi amma ba'du. Tenggar sopo para keluarga besar Ki Haji Munawir. Wabil khusus Engkang gegayutan kalian Ki Haji Najib.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 Nyukani mau itu, jadi kalau niat ngawas teng Najib, jip, mau ukulombon, mau siasin. Beliau ini teman bapak kula tapi senior bapak kula tetes sering kebanggi hiteng gol gempang putih. semaan ya, sema anteng gempang putih hiteng ampel, di bapak kula lebih senior. Kalo gebe berapa kali soan dan beliau adalah orang yang baik sekali. Kalo kepengen santri-santri ngertos, ukuran baik niku, sakit ngambil sikap adnal halat, adnal halat itu sikap paling rendah. karena agama ini butuh nilai minimal. kalau bolak-balik kampanye agama ini butuh nilai minimal, terus jenengan nampun bayang no dunia ini ku ideal ideal. sesuai dari kuarit, kuarit itu bayang no dunia itu ideal. sampai nabi mau digugat, terus, lah nek kiai-kiai udah saya naik di monoseng rokokan, wow gus ambed, kalau tenggus dar merokokan, ini gue kalo jaleli ora tau menang pun, kalo bah kalo banafek ini rokokan terus, kalo buatin rokokan, dinye, rokok itu rokok weby, gue buatin warni ngukumi bah, wes misalnya corokwe karam, gue bener aku, neng dinggon barang haram itu abung, jadi umpamah haram ya bener aku, jadi rokok itu haram, berhubung haram, abung, jadi kalo nu ora tau menang, gue ke sadar ke tapi insyaallah nang akhirat menang kulo. Kasety menang kulo niku piye piye niku jenenge ra rokok kan gak ono hisabe. Nak rokok ahli hisab. Deningi kulo nggih kalen Gus Najib mesti guyon. Kulo niku kencan umum kiai seneng guyon. Mergo mun kepete mun katahan. Jadi kadang e wayah rawani, kadang ape apa-apa rawani hiburane yo guyon. Wow Gus Dargeng ngelaf moten ba munabirna, tawaf iso saged khatam Quran Gus. Tapi ibu rane karena mereka ada, aku loh niki boten terus. Teng niki keluarga standar ini. karena Ryan bapak Munawir nggak usah bahasoleh darat, bahasoleh darat niku nanti nggak usah buyutku lokal delapan. Nama ini Asnawi Supuh, niku buyutku lokal delapan. Oh Mbah bahaslo kandung namanya Fatima, gak ibu Sofia, Khasso Maksum Soleh. Terus niki durian tambah dua apa? mimbat. Terus nih biasa mawon semua saling menghormati terus kalau pas niku jagungan kalian bah navek kalian bah Mu'ad niku gak pernah sepuh kenten cari bah muat tinggal kenten rokok itu nak haram malah keliru buat simpen haram buat rokok jenis buat simpen tapi nak dirokok dihancurkan berarti saya mau nih haram buat rokok perkara ini menghan hancurkan justru menang lah soalnya secara debat tapi ini penting kalau aturakan kalau jeeling dewe bahmun Uangiku kudu maklumi Seng Besono, sementing kah haram ura maksiat. siat. Kau nak beredar nih rokok haram, beredar nih kiai kiai seng rokok fasik. Padahal bama krus tuh yo rokok. rokok. rokok bama tuh betul rokok ngarambolasan di nih rokok rahwani menggiling bama krus. Lalu kulo akhirnya yo anut bama, santri kulo seng rokok nu ktaf. Padahal kulo betul rokok. Anggapin haram lo menggiling bama krus kus najib kus samit. Terus koyo minoritas kulo. <laughs> Jadi akhirnya Kiai udah di santri gak kulo ini mereka santri mirip kiaiku, mirip guru-guruku meskipun mirip dalam hal nembe rokok <laughs> akhirnya seperti buatan wani